Alhamdulillah waffaqana li siyami kitabihil aziz Fardan, wajama'atan, jamaatan Allah halaqatan Allahumma ijalna mimman obila syamuhu wa qiyamuhu wa ghfir ma min dhanbih. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahbihi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna Lanakunanna minal khasirin Alallahi tawakkalna rabbana la tajjalna fitnatan lilqawmiz zalimin wa najjina birahmatika minal qawmiz kafirin Alallahi tawakkalna rabbana ftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي الله انزل علينا رحماتك وبركاته وحف علينا الملائكه وذكرنا فيما عندك بهذه الحلقات برحمتك يا ارحم الراحمين Allah maj'alil Qur'ana rabbi 'aqla bina wa nuras sudurina wajla yahzanina wa zahaba humuna wa ghumuna aminha ja hayatina wash-syafi'a lana yawmal qiyamah birahmatika ya rahimin Ikhwan akhawat sidang halaqah Qur'an Sa'imin Mu'at Yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian Alhamdulillah sebagai halaqah Ramadhan Majlisil Ilmi yang kedua Sabtu yang kedua Dapat kita adakan pada hari ini insyaAllah Akan kita bersama dengan suratu Yusuf Di mana kita Walillahilhamdul minnah dapat mula baca dah pada minggu lalu dan kita akan teruskan pada minggu ni pula dari segi tilawahnya dan dirasahnya pula dan terjemahnya sebelum dirasah tu insya-Allah lillahi alhamdulillah kita telah dikurnia Allah dapat keluarkan sebuah tafsir reka-reka al-bayan mengenai makna Quran lillahi alhamdulillah minna kita sudah ada lagi kepada masing-masing dah setiap wilayah, insyaAllah cuba tanya khabar bagaimana supaya kita dapat sama-sama tadabur dengan adanya makna dan sedikit catat tak di bawahnya sebagai nota kaki dasarkan kepada tafsir para as-salafu salih dan ulamak mu'tabarin mengenai dengan ayat-ayat Allah wa alhamdulillah. alhamdul minnah. kita pada hari ni kita akan baca daripada awal kali lagi saya nak baca boleh lima uh, kepada ni ayat kemudian saya nak serah kepada Imam Hafiz Syekh Muhammad bin Abdullah Abu Abdullah untuk nak bawa majlis seluruhnya dari segi baca eh, tilawah, derasah kemudian kita akan dengar terjemah pada bahasa Melayu sekali sekaligus dan kita akan dengar terjemah pada bahasa Thai juga sekaligus, kemudian kita cuba derasah yang agak kata dalaski nah, sekaligus Bangku dulu bani kita terjemah dah sampai 22 ayat dan kita baca secara mendalih hanya dua ayat ya bangku dulu bani. Habis masa kita akan ada sampai pukul 12 insya-Allah. Nah, ya, mudah a Allah Taala menurunkan rahmat barakah yang limpah meluah kepada sekalian kita. Allah Taala bangga kita bersama dengan kita dia dengan hamba-hamba dia di alam langit sana Walillahi alhamdulillah, minnah Maka Marilah kita sama-sama Panjatkan niat kita kepada Allah Ibu Asa kata Allah bersama kita Malaikat pernah-pernah pernah tersusun sampai ke langit Ke atas Sesuatu majlis Di rasatul Quran wa tilawatu Kitabillahil aziz maka betapa hebatnya majlis ini tidak ada majlis yang lebih hebat daripada majlis yang kita pakat baca Quran dan terdepurkan isinya walillahilhamdul minnah kita masih berada daripada bulan Ramadhan yang dibeli amalan kita dengan harga yang sangat besar yang berganda-ganda berbanding dengan bulan-bulan buka Ramadhanul Mubarak maka insyaAllah siapa abdah hari ni bagus, ni bagus, kita ada jual di majlis Al ilmi dan mungkin besok di majlis Al ilmi di, di peramita, bagi orang dekat-dekat, dalam 10-20 orang boleh kita buat, Nah, jangan lebih daripada tu, kemudian kita akan masing-masing eh, pula, buat halakah di rumah masing-masing, insyaAllah kalau ada, boleh buka pada tersak akan buka online kalau ada radio buka radio dan nah, insya-Allah boleh kita bersama-sama secara bergapedia eh, ganda-ganda insya-Allah taala Allah taala bersama kita dan para malaikat membawa rahmat kepada halakah kita amin ya rabbal alamin. Baiklah kita mula baca saya baca sikit boleh lima ayat ni ayat kemudian kita minta wei syekh kita baca nah dia sebagai ahli al-Quran nah untuk kita pakak ikut baca dia skoda kita tengok kat ada wuduk di sekitar 4 30 minit insyaallah untuk kita baca saja tak kurang ada 30 minit kemudian kita dengar terjemuh boleh 15 minit kemudian kita cuba Mudah mudarasah secara fahal dan mengambil atibah dalam 40 minit selepas itu insya-Allah taala A'udzu <tuh> <tuh> billahi minasy syaithanir rajim A'udzu billahi minasy syaithanir بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام Tilka ayatul kitabil mubin Tilka ayatul kitabil mubin Inna anzalna ان لعلكم تعقلون انزلنا نحن نقص عليك ا سَنَلْقَصَصُ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ إِن كُنتَ مِن قَبَلِي لَمِنَ الْغَافِلِينَ وَإِن كُنتَ مِن قَبَلِي لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ Berarti, ini rakyat itu ada kau asy والقمر wal تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً الشيطان للإنسان عدوهم مبين إن الشيطان للإنسان عدوهم وكذلك يجتبيك ربك <تصفيق> وَيُعَلِّمُكُم مِّنَ ٱلتَّوْرَاةِ مِن Yutim Alayka Wa ala Aliyah Aliyah waika min qablu ibrahima wa ishaq بكر علي من لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةً وَنَحْنُ عُصْبًا إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اُقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِي أَرْضًا لكم وجه أبيكم أقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين وَتَكُونُونَ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ لَا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غيابة ال... قال قائل منهم لا تَقْتُلُوا يوسف وألقوه في غَيَابَتِ الجب, وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. <أحسس> بيالتقيته بعض سيرا إن, إن, إن كنتم فاعلين قالوا يا inna yusuf <tuh> qalu ya abana ma la kana yusuf kalimah ta'manna ta ya ada isman Lagu mana kita wak tu kita wakwi nun musyaddadah kita pegai nun lepas tu lepas kita muncung bibi bulu tu La t'amennah, la t'amennah Qalul ya abana ma laka la t'amennah ala yusuf قَالُوا يَا أَبَّنَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّ لَهُ لَنَا صِحُونَ وَإِنَّ لَهُ لَنَا صحون أرسِلهُ مَنَ غدَي يرْتَ وَيَعَابَ أأَرسِلهُ مَاعَن وَدَي يَتَويَعَابَ وَإِنَّ لَونَ حافُِون وَإِن لَهُ, لحافظون وإنا له لحافظون قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به. قال, إني ليحزنني أن تذهبوا به. وأخاف أن وأنتم عنه غافلون. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون قَالُوا لَئِن أَكَلَهُ الذِّبُوعَ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ فَلِمَ ذَهَبُوا بِهِ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن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 وَأَوْحَيْنَا إلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِم هَذَا وَهُم لَا يَشْعُرُونَ وَجَاءَوُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ جاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق قالوا يا أبانا إن ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب <تصفيق> تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وَمَا أَن تَبِّمُؤْ مِن ولو كُنَّا صَادِقِينَ, وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاء وعلى قميصه بدم كذب، وجعلوا على قميصه بدم كذب, بد كذب. قال: "بل سولت لكم أنفسكم أمرًا". قال بل سونت لكم انفسكم امرا فاصبروا جميلا فاصبروا جميلا جميل والله المستعان على ما تصفون والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلاد الوهد وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ وَأَثَرُوا بِضَاعًا والله, وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بثمن بَخْسٍ دَرَاهِمَ معدودة وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانوا فيه, وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنَ مصر لِمْ رَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ وَقَالَ <تصفيق> الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصرَ لِمْ رَأَتِهِ أَكْرِمِ مَثْوَاهُ عَسَائِينَ فَعَنَا أَغُونَةٍ ولدا عساي فانا أونتخذه ولدا وكذلك مكننا يوسف في الأرض وكذلك مكننا يوسف في الأرض وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أكثر وَالْمُغَالِبُ عَلَى la ya ya untuk pagi ini kita akan coba sebanyak 21 ayat. taala dan Allah Ta'ala mencucuri rahmat boleh kita membekali iman dengan beberapa ayat dalam awal surah Yusuf insyaAllah maka kita terjemah pada bahasa Melayu dulu sekaliguh kemudian bahasa Thai 21 ayat ni kemudian kita cuba buat mudah rasa sikit insyaAllah Ta'ala akan 21 ayat tidaklah kafirullah atu bilah pian ti pian ti gudam gudam aku minta belinur dengan allah dari syaitan yang dari yang dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha nasihan Alif Lam Ra Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran Yang menyatakan kebenaran Sesungguhnya kami menurunkan kitab itu sebagai Al-Quran Yang dibaca dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal untuk memahami kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad seindah-indah cerita dengan jalan kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini padahal sebenarnya engkau sebelum datangnya wahyu itu adalah dari orang-orang yang tidak pernah menyedari akan halnya Ingatkanlah peristiwa tak tak kala Nabi Yusuf Berkata kepada bapanya, Wahai bapakku Susunya dengan aku mimpi Melihat sebelah bintang dan matahari serta bulan Aku melihat mereka tunduk memberi hormat kepada aku Bapaknya berkata Wahai anakku Janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara saudaramu, karena aku khawatir mereka akan menjalankan sesuatu rancangan jahat terhadapmu. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia, dan demikianlah caranya Allah melahirkanmu, memilihmu. Dan akan mengajarkan kepadamu takbir mimpi Serta akan menyekernakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, Sebagaimana ia telah menyekernakannya kepada datuk nenekmu Yehudu Ibrahim dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanmu amat mengetahui lagi amat bijaksana Demi sesungguhnya Pesah Nabi Yusuf Dengan saudara-saudaranya itu Adalah mengandungi beberapa keterangan pengajaran Bagi orang-orang yang bertanya Tentang hal mereka untuk mengambil intibar. Kisah itu bermula Tata-tata saudara-saudara Yusuf Berkata sesama sendiri Sesungguhnya Yusuf Dan adiknya lebih disayangi oleh bapa kita daripada kita padahal kita ini satu kumpulan yang ramai dan berguna sesungguhnya bapa kita dalam adalah ke dalam keadaan tidak adil yang nyata ramai di antara mereka berkata bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat yang jauh supaya perhatian dan kasih sayang bapak kamu bertumpu kepada kamu semata-mata. Dan supaya kamu sesudah itu menjadi orang-orang yang baik dan terpakai. Salah seorang di alat antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf tetapi buanglah dia ke dasar perigi telaga supaya dia dipungut oleh sebahagian dari orang-orang yang musafir yang lalu di situ kalaulah kamu tetap hendak menjalankan rancangan kamu itu mereka pun pergi berjumpa dengan bapa mereka lalu berkata wahai bapa kami mengapa anakmu mengapa engkau tidak percaya kepada kami tentang Yusuf padahal sesungguhnya kami sentiasa bertulus ikhlas mengambil berat kepadanya biarkanlah dia untuk turut bersama serta sama-sama kami supaya dia bersyukur dia makan minum dan bermain-main dengan bebasnya dan sesungguhnya kami akan Menjaganya dengan sebaik-baiknya Bapak Mereka menjawab Pemerintian kamu membawanya bersama sangatlah mendukakan takut Dan aku pula bimbang akan Dan aku pula bimbang ia akan dimakan oleh serikala Ketika kamu lalai dan mengawal dari mengawalnya setelah mereka pergi dia membawa bersama dan setelah mereka sekata hendak melepaskan dia ke dasar perigit mereka pun melakukan yang demikian dan kami pula ilhamkan kepadanya sesungguhnya engkau wahai Yusuf akan tersamat dan akan memberitahu mereka tentang hal perbuatan mereka ini sedang mereka tidak sedar dan tidak terdengar lagi kepadanya. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapat bapa mereka. Dan sesudah itu datanglah mereka mendapatkan bapa mereka pada waktu sanja sambil buat menangis-nangis. Mereka berkata, wahai bapa kami. Sesungguhnya kami telah pergi berlumba-lumba Berburu Dan kami telah tinggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami Dan ia dimakan oleh serigala Dan sudah tentu Ayah tidak akan percaya kepada kata-kata kami ini Sekalipun kami adalah orang-orang yang benar Dan bagi mensahkan dakwanya itu Mereka pula melomorkan baju Yusuf dengan darah pelesu bagi mereka berkata bapa mereka berkata tidak buahkan nafsu kamu memperelakkan kepada kamu sesuatu perkara yang tidak diterima akal kalau demikian bersahabatlah engkau dengan sebaik-baiknya bersahabatlah aku Jemput abang sahabat aku dengan sebaik-baiknya dan Allah diwalah yang dipohonkan pertolongannya sepat ah, mengenai apa yang kamu katakan itu dan semasa Yusuf di dalam perigi dalam telaga datanglah ke tempat itu satu rombongan ahli pernegaan yang sedang dalam perjalanan lalu mereka menghantarkan seorang pen, pencari ayat bagi mereka setelah sampainya ke perigi itu ia pun mengholurkan timbanya dan manakala ia melihat pusuk bergantung pada timbanya ia berseru hai ini sesungguhnya menggembirakan. Ini seorang budak lelaki yang cantik parasnya Setelah mengetahui hal itu Saudara-saudaranya pun datang Serta mereka sembunyikan keadaan Yusuf Yang sebenarnya untuk dijadikan barang pernegaan Dan Allah amat mengetahui akan apa yang mereka lakukan Dan setelah berlaku dan setelah berlaku berundingan, mereka menjawabnya dengan harga yang murah. Menjual. Dan setelah berlaku perundingan mereka menjualnya dengan harga yang murah. Berapa daham saja bilangannya. Dan mereka adalah orang yang... Dan ada mereka adalah dari orang-orang yang tidak menghargainya. Dan setelah Yusuf jualkan di negeri Mesir Berkatalah orang-orang Mesir yang membeli Yusuf kepada isterinya Berilah dengan layanan yang sebaik-baiknya Semoga ia berguna kepada kita Atau kita jadikan dia anak Dan demikian caranya kami menetapkan kedudukan Yusuf di bumi Mesir untuk dihormati serta disayangi Dan untuk kami mengajarkan kepadanya Sebahagian dari ilmu yang tak berlipi Dan Allah amat berkuasa melakukan segala perkara yang telah ditetapkan Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Barakallahu Assalamualaikum InsyaAllah Dengan bahasa malam Allah Tersaling kepada bahasa saya insyaAllah فضل <coughs> ด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ เพื่อพระเจ้าถึงแม่ว่าก่อนหน้านี้ได้ใช้ปัญญาคิด ฉันได้ฝันเห็นดวงดาว 10 1 ดวงและ เป็นศัตรูที่ชัดแจ้งและฉะนั้นแหละพระคือ <coughs> อิสราฮีลแลเอซาแท้เจ้า และน้องของเขาๆหรือ จะเจ้าและเจ้าพวกเจ้าอยากเลยแต่จงไปในลึกเดินทางบางคนเอาเขาออกมานั้นหากพวกเจ้าจำ พวกว่าโอ้คุณพ่อของเราพ่อของเราทําไมท่านไม่ไว้ใจเราสนาน แท้จริงมันจะทําให้ฉันเศร้าใจ มาหาเข้าไปเมื่อพวกเขาพา และพวกเขาได้กลับมาหาพ่อของพวก ยังไม่เชื่อเราทั้งๆที่พวกเขา ต้องเป็นผู้ให้ความเชื่อเหลือๆนี่มัน ไว้เป็นสินค้าและอัลเลาะห์ทรงรอบและ บางทีหรือเราและ Jazakallah khair, Alhamdulillah <coughs> 21 ayat kita bersama-sama dengannya Dan kita dapat dengar bahasa Melayu, bahasa Thai Terjemahannya Mari kita tengok mendalami cerita Nabi Yusuf AS Dengan bapaknya Yaakub AS Di mana surah ini diturunkan di masa Mekah Waktu mana Nabi tengok susah kerana kematian Abu Talib dan Siti Khadijah maka nabi itu <coughs> sangatlah berasa susah hati tak ada tempat nak gantunglah masanya pada pada dasar uh, cara susunnya masyarakat tapi Allah Taala tu tetap ada nabi tetap mengunjung Allah tidak bersyirik dengan sesiapa pun contohnya masa dia manusia ni bila ada saim-saim tu terutama saim dalam ada isteri ni maka pakak-pakak dia berasa duka cita kerana Siti Khadijah ni nah walaupun dia isteri tapi lebih pada arti isteri dia tu sempena kata orang Juplahga dia katik Abu Talib pun orang Plahga dia sejak sejak pada umur 28, 28 tahun lagi dan dia pun <coughs> duka cita banyak-banyak kata setengah tahun duka cita anak Abu Talib tak masih seles duka cita mati tak tahu nak buat kena Siti Khadijah duka cita kerana Siti Khadijah merupakan tempat orang yang malu Allah dari segi harta banyak dan melalui tukar segi harta maka Nabi Muhammad pun mula diserang oleh orang secara kuat sikit apabila dua orang tokoh ni tidak ada Kerana manusia ni, dia ada terikat dengan manusia. Orang kafir khususnya, orang jahat umumnya. Dia tu, nah, selalunya terikat dengan manusia. Dia nak buat jahat dalam dunia ni. Karena dia tak ada Tuhan. Orang ada Tuhan tak buat jahat ke orang. Orang ada Tuhan, dia tak mungkin buat jahat ke orang. lebih lagi kalau dia beriman email dengan Allah. Dan dia berasa tak Allah dekat dia sama. Maka dia mustahil nak jahat kepada orang. Dengan sebab tu, maka turun surah ni sesuai dengan suasana Nabi yang duduk susah buat surah yang lebih susah pada Nabi lagi kalau kita tengok tu nah, kerudukan Nabi Yaakob ni Masya Allah Tuhan lah punya tahu bagaimana kau uji Allah kepada mereka berdua dua beranak ni bahkan adam mak tak mati maka mak pun habis teruk Teruk pada Pak lagi Mok apabila anak pergi jadilah ni, ni Tak begitu Maka Contohnya dikhilah Mok mati haluh kau, Mok mati Dia ada yang mari Di Mesir Lepas tu al Hasan kata Mok dia sungguh Mari Mesir Ada pun ulama umum Dia kata Mok tiri dia Mok dia mati Waktu kecilnya Bagi Sejarah Nabi-Nabi Tidak ada Seperti sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang detail Sejarah Nabi lain Tak ada detail Sahabat Nah khilaf, kata khilaf, kata Nabi ni Masya Allah, pek, pek, pek, betul Nah kerana Merupakan Nabi untuk sekalian umat manusia Dan Nabi sekalian uh, manusia Dan Nabi untuk uh, sampai kepada kiamat Lalu sejarah dia tidak ada kerumkirah Nabi Tidak ada yang Apa dia menapakkan Bahasa keliru sejarah Nabi Maka ayat dari surah ni 111 ayat Kecek tentang Quran Nah, ya. uh, mula dengan huruf muqattaah alif lam ra dan beri kepujian kepada kita yang sangat nyata al-Quran tilka ayatul kitabil mubin dan Allah Taala mengaku diri inna anzalnahu bukum quran bukan Nabi Muhammad nak ngekah cara dia tak sesungguhnya kami menurun akan dia turunin daripada maqam yang tinggi Quranan sebagai Quran dalam bahasa Arab. Allah Taala pilih bahasa Arab semulia-mulia bahasa. Sebab Allah Taala pilih bahasa Arab, maka bahasa Arab merupakan bahasa yang tertua hari ini yang ada di kalangan penggunaan manusia ya yang tidak berubah. Arab zaman Nabi lah ana, no. Arab zaman lah ni tak ada berubah. 1,500 atau 400 tahun lebih dah tak suka bahasa lain yang ada berubah nah, uh, kalau pun bahasa Cina, bahasa lama juga api ada perubahan nah, wayakon dia dan gapanya menurut kata, oh ya ah, kajiat ahli uh, ahli bahasa oleh itu maka la'allakum ta'qilun dulu kita kecap panjang mengenai dengan la'allakum ta'qilun kerana Quran ni kena pakai akal Ya, untuk nak tanda bo Allah Ta'ala turun Quran dia beru'ah tanda bo ni kena pakai akal fikir siapa akal cedik boleh pakai banyak sikit boleh paedah banyak daripada Quran siapa akal dia rendah maka paedah yang segera sedikit maka manusia tak suka akal dia maka berlaini tanggap manusia terhadap Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala tapi orang okay sederhana sekali maka orang yang tak ada sahabat perekat gila boleh pahay Kru'el belakang walau kelah rendah walau benuk segala mana pun boleh gerti Kru'el belakang ini diantara makjizat Kru'el orang bijak gerti banyak orang kurang bijak gerti sekadar untuk nak jadi habisnya nak apa dia uh, kewajib pahay dia terhadap kitab Allah harta kepada dia sahabat, tiap-tiap orang itu yang dituai, untuk terima Quran belakang, nah tiap-tiap orang manusia, adalah penerima Quran walau orang Islam, walau orang munafik, walau orang kafir kafir pun ya, nah tu yang atas Quran kepada dia kepada semua yang berjiwa yang bernyawa, nah yang panggil apa, Al-Quran macam, cokong cirit haikap, tukciwit untuk kena kaedah yang mati dah Nah, tua hidup untuk sekalian yang hidup itu Qur'an cumanya hak ni tak pakai akar maka tak dapat apa sekarang hak ni pakai akar boleh sekadar hak ni pakai akar banyak boleh banyak dan paling banyak akar ialah Rasulullah SAW tinggi sekali lepas tu, para sahabat N.A.W lepas tu tabi'in akar dia tu maratib wadarajans Nahnu Naqussu alaika Ahsan al-Qasas Jadi kita tengok sini Ahsan al-Qasas ni Nah, iaitu Cerita Nabi Yusuf alaihi salam. Tak ada lah, namalek pada Cerita Nabi Yusuf alaihi salam. segi orang yang panggil, orang muda Boleh dengar, orang tua Boleh tengok, keluarga Boleh rasa, orang umum Boleh sedar Nah, kalau kita tengok situ tu Ahsan al-Qasas sungguh, -sungguh. Nah, cerita sebaik-baik cerita nah, Seindah-indah cerita Dengan cara Allah Ta'ala tu Mewahyi kepada Nabi Muhammad SAW Secara wahyu Cerita salah satu daripada isi Al-Quran Dan cara Nabi berda'wah dengan cerita Salah satu sumber dakwah iaitu cerita Salah satu daripada bentuk uh, Pada ajaran agama Ialah bentuk cerita Al-Qisosu Al-Qisosu Al-Qisosu Minad-Din Daripada ugama Dan rakyat ha ugama Karena dalam Quran semua ugama Ugama-ugama makna cara hidup Jangan rakyat ugama tu makna cara sembah dah, Cara hidup Yang antaranya kena sembah Allah Kadang-kadang nah, hidup ni maket Hidupnya minum, tidur, bangun Itu makna cara hidup Bukan cara menyembah Nah, cara hidup. Nah, uh, cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadal Quran, wa inna antum in min qablihi laminal ghafilin. Ghafilin sini bukan makna bodoh, makna kata tak tahu. Belum pada Al-Quran ni, cerita Yusuf orang tak reti mana ke Mekah ni. Nah, belum Quran ni. Nah, dia cerita Nabi Nuh biasa mahu kacak baru-baru juga. Yusuf kurang benar. Kata sebenarnya nah uh, Yusuf ni cerita yang diambil peduli oleh orang Yahudi. Yahudi tu dengar ayat mengenai Yusuf ni dia hairan. Cerita dah bukan dah. Nah bukan orang Thamada dalam Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam. Tapi gitunya. Nah dia tak akan tidur. Mula cerita lah mana peristiwanya ya Dia mimpi orang saya dengar daripada ahli tafsir termimpi anbiya adalah wahyu juga Nah padahal celah ni nabi Yusuf tak ada nabi lagi sahabat tu saya tak ada bohlah ni tak. Ibn Abbas ni ayat tu nah, Rukyal anbiya adalah wahyu nah, uh, Jadi seolah-olahnya Irhas dulu kau Kat mana kau Dalam bentuk katanya Satu buka daripada hawa nafsu Buka daripada syaitan Mimpi puan-puan Rabbini Lalu tu mimpi dia sungguh Jelas sungguhnya Apabila siapa dia perakhir cerita tu Berpuluh-puluh tahun Baru nampak sungguh mimpi ni Bukit setahun dua dak mimpi ni Bagi Allah Ta'ala nak uwi ke Nabi Yusof ni Dia uwi ke umur dalam 12, 13, 11, 10 gitu ya Lalu tu Ya, ya pada ayah dia Kata dia ni nampak dalam mimpi ya katanya Sebelah utim Nah, sebelah utim mana? Sebelah orang adik dia lah Sebelah orang kakak dia Dia yang kedua belah Yang kedua belah beradik semua Nah, uh, lalu tu lah nah, Mok dia Bulat Syamsu tu pak dia. Pakak sujuk dia hormat pada Yesus sebagai seorang yang dihormati selaku nabi Allah. Masa tu belum ada Nabi Muhammad. Cara hormat pada manusia adalah sujud. Rasupa nah, dengan Allah Taala suruh malaikat sujud ke Tuad dalah. Bukan sujud sembah tapi sujud hormat. Nah, siapa pada zaman Nabi katup buku sujud hormat. Tak boleh sujud pada manusia Walaupun sujud hormat Tak boleh Rokok pun tak boleh Jangan ke sujud Rokok pun tak boleh Sekat zaman Nabi Muhammad SAW Zaman Nabi Yusuf ni kalau itu Dia sujud kepada orang yang dihormat La ilaha illallah Tak ada beza dengan orang yang sujud beralah lah Sujud beralah sujud ibadat Sujud manusia ni, sujud hormat Ya Bapak yang kata Mu Jangan rakyat Korea Yusuf asal ayakkan adik-adik mula memimpin ni kerana adik-adik mula tu, ya jadi pak ya kabar ya tengok ketik perak anak dua belah orang ni dia ya, ketik tengok anak dia lah anak ada dah, dia ya, yusuf ni comel lagi juruh lagi jadi adik-adik patut muak lain dua orang, yusuf dengan bunyamin muak lain berlainan ibu ni ada kesal juga dalam keluarga nah, lalu tu kepada orang yang banyak ibu Jaga-jaga kena perasaan tu, syaitan tu ada celah luas sikit daripada ibu tullah. Kalau ibu tullah lagi ia buat boleh anak ada qabil habal tu, mak tola, mak Hawa, dua-dua tu. Tapi ia buat boleh juga dia bunuh. Nah, siapa bunuh? Nah, bukan sekadar katanya, hauk ni telaga. Perbih habal ni, habal tu kata syaitan ni dia kuasa memecah belah di antara suami isteri. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa qalbih Oh, bainal mar'i wa zawji. Nah, jadi dia tu boleh memecahkan Boleh mecah syaitan ni Itu yang wika pada dia Luar biasa Nah, sahabat ni syaitan manusia Maupun syaitan jin Nah, syaitan manusia apa? Wakli jahat ni luar biasa Nah, oleh itu maka Uh, inna syaitan syaitana lil insani ya adum mubin mubin nyata zaman yakub zaman belum datu syaitan ni dia berjaya menguasai di atas nah nabi-nabi seperti adam alaihissalam maka henih ya, maka tidak syak lagi dia sangat pengaruh sekali mala Yusuf ni ya merupakan bakal rasul bakal rasul lalu, lalu tu pak dia raya pak dia ni pun rasul juga Abah tu pak dia raya ni wahyu dah lah buka dia bernama Mainda pak dia katakan wakazalika yajtabi karabbukah eh ya, anakku Allah Ta'ala nak uji yajtabi ini pilih Allah Ta'ala pilih di kaleng anakku 12 hari saya belum jelas lagi kata dia cari sumber yang agak kata sahah katanya semua anak Nabi aku 12 tu rasul belakang Nabi belakang maaf Nabi belakang tapi tengok pada ayat ni kata bekal Zalika istabih karabokat mana kata Yusuf Suriyah ya hak lain boleh jadi Yusuf Suriyah tu rasul, hak lain tu Nabi Wallahu'alam saya tidak masuk dalam tafsir saya sahabat baria saya tak jelas bila tak jelas kita tak masuk dalam kita kau cari semula tengok betul ke tak anak Yaakob dua belah orang tu, nah, Nabi belakang. Tapi Nabi, MasyaAllah, perbuat tes, bukas penabi lah, kata tengoklah lah ini. nah, waktu kita tak bani nak buh, atas kata-kata ahli tafsir, dah kita tak tafsir, kaya tu. Nah, lalu tu lah, nah, saya tidak ambil hak tu. Bukan semua yang tercatat lah kita tafsir, saya buh lah tafsir saya. Nah, bukan semua orang yang kata lah tafsir, saya ambil buh, saya tengok nah seboleh-bolehnya tak ada kata maudok barulah saya ambil kalau boleh nak pergi sahai sahai, sahai, sahai jadi ambil kamkak semua barulah saya buah dalam al-bayyan saya ni Karena ini merupakan satu pengklasan yang bagi saya, saya rasa insyaAllah terbaik bagi saya berasa nah uh, selamat daripada kata-kata uh, pada israeliat yang banyak-banyak Nah, walaupun dan walaupun Israiliyat datang saya nak kasi pada nah saya eh, bukan saya ambil semua tafsir maiboh dan tidak dak ambil sesengah pendapat sahaja maiboh hak yakin katanya ke kat arah benar wala bagaimanapun boleh kita diskus siapa ada maklumat ya kita boleh diskus lagi wa yuallimuka min tawil alhadis ha tu dia mengajar nimpak ya rakyat ni, ni mengalimu kamu menakwil hadis akan ilmu baising ramal fanni nah ilmu baising takbil mimpi wayutimmu ni'matahu dan Allah taala menyempurnakan tiga teh siniawi wayutimma ni'matu alai yastabika yu'allimuka yutimmu ni'mata tiga teh nah hak yang nabi yakub ya hak anak dia wa ala ali yaqub dan atas keluarga yaqub ha sini dia ya, diri semerau ni apakah atas keluarga yaqub yaqub ya di keluarga yaqub ni makna kata 12 orang semua kama atammaha ala abawayka min qablu ibrahim ishaat apa rasa belaka tu inna rabbaka alimun hakim ngnyot ha musang sangat bijak lagi pula sangat mengetahui bijak uh, mentahui dan bijak nah song ru lap ru lagi lap percaya nah la ah, ila nah, nah. jadi subhanallah ayat yang kena ni merupakan satu ayat yang Yakub tu kabar hasil pada mimpi anak dia aku ayat kad ada jadi Yusuf ni cicit tidak ada cicit kepada nabi yang tok nabi, pak nabi, anak nabi, cucu nabi hak satu satu saihak ni, satu barisan ni Satu barisan ni Nah, alhamdulillah na Yusuf ning cicit kepada nabi, cucu pada nabi, anak pada nabi. Nah, nabi belaka pak ya. Nah, tak ada lah. Supaya Yusuf Lalu lah banyak ujian Yusuf AS. Dan comel tu baik. Buat bakal Nabi ni comel-comel saja. Walilah, Alhamdulillah. Utama Bani Israel buat dia itu. Nah. Habis. Laqad kena fi Yusuf wa'ikhu. Alhamdulillah cerita lah ni ayatul lisa Allah Ta'ala wakil sebagai suatu tanda. Beberapa ayat bagi orang, -orang yang bertanya-tanya. Waktu mana Fuaya kata, Ih kita nampaknya. Nah Yusuf ni nampak nak, Pak kita ni tak ada nampak Nah uh, <tas some people> Ithqalu <in> ya Yusufu Wa akuhu ni bunya mindah Ahabu ah, ilayya Ila abina lebih dikasih Pada bapak kita Minna daripada kita Wa nahnu usbah kita ramah Kita 10 orang anak Mak kita 5 orang 2 orang Tapi nampak kasih Haa uh, tu pasal iya, ni jaga malak ya anak basuh lah isu ni kalau kita tengok cerita ni pak anak bosu ni rolehnya, pak ni dia tua dah nak boleh anak bosu ni lembut hati, kesia tinggi ya lalu tu ya kasih lah ke anak bosu dia nah, ha, tu roleh lah tu terutama mak dia omayu mak ni dia kena kasih ke anak bosu dia nah, ada sebut kata maksu, maksu juga mula ambil kakak dia tu mula nak berdeki lah Sebab apa? apa? sahabatnya adalah sikit sebanyak kelebihan Allah Ta'ala wimurah hati mak pak kepada dia tu. betul ni, ni satu perintibara besar kepada keluarga nah lepas tu, kau ni kalau mak mati pun ialah juga pak ni pula kesip lah kau kesip lah lagi sahabat mak mati kalau mak hidup pun pasal dia mak ni ya ada anak dua orang ni ya. Jauhi suatu perhatian. Demonium sofso belakor dah. Allah. Yo ya, ya atap pawya ni eh tak ada, tak ade. Kalau gitu pawya keras. Pawani Israil ni. Yo pawya. La ilaha illallah. Oklu Yusuf. Suruh bunuh Yusuf. Bunuh ade, tak ada anak orang tamada tak ada anak nabi berkecaklah ni ni tengok syaitan saya tak ada nak tengok anak biasa nak tengok syaitan dia geduk jing anak nabi ni yurid ruk patu dok dok gapak pakat ratai anak jadi anak Nabi rebah uktulu yusuf tak ada siapa situ sebenarnya cara nak selesai yusuf napa ya bukan tapi syaitan la haula wala quwata illa billah aba yakau ya dah inna syaitana lil insani aduwwun mubin oktol yusuf tu bealah pun ngan hak pun tu be daripada kata daripada pak yang kata ni napa jelas nah autrahuhu ardan atau kita halau dia pergi tau ke mana-mana yakhlulakum wujuhabikum jangan jangan wayah mun boleh nak tengok dia ada anak kek orang dah boleh adik nah ah waktu lepas, lepas pada tu wa takunu min ba'dika ba'dika qauman salihin ni satu benda juga saya ayat ni Allah banyaknya boleh kita ambil pertimbangan dan adalah kamu tu lepas pada wa yusuh la tu tu boleh jadi orang soleh makna banyak tu ni boleh jadi dekat ka Yusuf ada adabnya ada salah tak oleh mudah berdeki dia. Mudah berdeki ke dia denak ke dia adanya wala tajal fi qulubina ghilla lil ghil ada pada Yusuf. Dan Yusuf tak ada pun habis ghil punya dia orang salah. Boleh jadi ke tu. Nah, uh, banyaklah ada serak uh, tafsir uh, maknanya uh, gapo dia wa takunu min ba'dhihi qauman salihin anna qauman ta'ibin muttabaq lepas dah tu kita tabak lepas dah tu buat dulu bila habis cerita tu baru kita tabak nyakit ajabalan ni banyak itu benarlah tu buat benar sangat dekat kita ni kak nak bawa nak mati tabak astagfirullah waktu bila Allah taala marah benar ya ni benar Salah seorang daripada adik-beradik dia ada juga dalam 10 hari atau hari tilmu. "Hah tua sekali," katanya Yehuda. "La taqtulu Yusuf, jangan bunuhlah adik kita, bunuh apa?" Allah balas sama dia. "Hah ni, Ya seorang, "Janganlah taktu Yusuf." Qala qa'ilan minhu, seorang. Tapi ya tua sekali. Bolehkan dia ada sifat kesia belah kepada adik tu tinggi sikit Bila dia ya kakak abad tuan Fak-fak lalu ni Ya pasal dia berdeki sama adik dia ya jub. Tak mudah juga dia weh bang Capak Kita tahu dia telaga mana-mana Tapi bukan tak menikmati Tengok kita tengok Cara Banyak mana sini kita tengok Ya wakil cerita tu Yaltaqithu ba'dus sayyarah Bukan nak imati Nah, right. supaya Ada orang yang mari lalu lita Gih ambil air, Ya so, yeah, boleh Gih sekali dengan orang tu, cara kita nak Lepas wajah lah, nak pergi Kuasa nak pergi Gih tak orang telaga, orang yang telaga Lalu lita, kata telaga ni Katanya di Palestine Telaga Nah Di Palestine kata tahapnya Kata setengahnya di Syam Jauh juga lah yogi tu Yang kita punya subhanallah lah Yal taqitu ba'du sayarah Ni pengisyarah Kakak tua sekali Inkuntun fa'ilin Inkuntun fa'ilin ada dua makna Satunya Kalau mau nak pakai aku Kalau mau ni fa'ilin dengan pendapat aku Ataupun kalau mau kacau jahat kakadik Juga setara kat dia ni. Itu dua makna sini Inkuntun fa'ilin Nah Mena orang kacang nak jahat juga sekatu. Aku aku nampak sekat itu Jadi orang yang pakar dengar Ya betul sekali Fuh-fuh adik-adik ni tak wani Wak dia kata gitu Ini diantar kelebihan anak aku Yang didik, anak ya. Nah, anak Yaakob belakang tak ada anak Tina Surah Allah kerahnya oleh keluarga tu Wah Habis itu, mari ikhtulu tu Kalau ada anak Tina Surah dua yang lembut sikit Dia mahu kata keluarga Dia ada anak Tina tiga orang tu Ya lembuk Tuhan wakari kelmahan Anak tina tu We ab -ab abak-abak Ya ada-ada yang ni Ya lembuk hati Ni tak ada sarabuk jatuh belakang Baiklah yang belakang Baiklah yang belakang La ilaha illallah Ya Ya Ya waklah lah Ya ogi Tahu Allah situlah Ni celah ni Ni celah ayat 10 sebelah ni Allah tuhanlahnya saya teriak ayat ni saya saya dengar ayat Allah tu saya lah punya tahu bila nah, uh, apalah nah, kita pergi dulu eh hey, Pak kami, ya main mula lah mula wang pen Ya wang pen wala dah Patut ya ia mula jala pen dia ayah, ayah kata apa-apa ayah tak cahaya ke amba ni, Pak kami ni nak jaga Yusuf Yusuf tak je tu baik dengan apa-apa benda tu baik di ke padat Yusuf tak baik dengan apa. Ayah buat apa tak dia tu baik. Ha dia heran dah. Ning tu jadi satu, satu, satu pirut dah situ. Apa ayah ya tak itu Yusuf tu baik. Orang lain tu baik belaka. Nah, ha, tu. Patut tak ada kata Yusuf umur 4 5 tahun tak ada banyak ke okay? 10 nak ke atas belaka. Besar juga lah, boleh main bola, dah lah Yusuf ni celah ni, rapit, main bola berdah lu macam tu. Ersil anak, ghadan esak, <tik> amba nak minta ayah lepas Yusuf giat sekali dengan amba, dia masuk keceh buat dia. Bila Yusuf suka-suka hati katik, buat kami nak jaga Yusuf. Ya'aqob ni Nabi, yang ada firasah Nabi, adanya wahyu Allah Ta'ala, tapi semua ni Allah Ta'ala nak atur berlakulah tu, kala, diapa dia, ya Ya'aqob jawab, bila anak mari duk pakat tekan, nak suruh atas adik dia ni, hati esak tu baik masa lah, pasal, -pasal kapan kita tu baik benar, inni la yahzunu ni aku ni aku rasa susah hatinya kalau munggi dengan dia aku susah hati ada dah ada dah berasa perut dia ada, ada. tiap-tiap benda jahat ni orang yang dirasa ni dia tubik tak tahu nak pusing ke mana moyak kata aku takut menguat tu nampak kata duk-duk-duk salah ke anak pula Suka jahat kat anak Nabi aku ada juga Tapi ia adalah hati anda Haa, lah, nah, lah hati ya Wa akhafa iya akulahu zib Wa antum adu khafilun Mungkin ghalik-ghalik Yusuf ni ha. Kalau kita tengok sini Yusuf ni tak ada besar mana Tengok pada ni Tengok pada ayat ni, Yusuf tak ada besar Yusuf baru-baru dok boleh berjalan sikit-sikit Ataupun Bawa-bawa ber berlari ya tak pandang nak jaga diri lagi kalau itu tengok pada ayat ni habis itulah umur ni saya tak ada duk cari-cari 12, 13, 13 duk celah tu ya, tak ada bawah duk orang-orang yang lebih baik tafsir lah imnabah gapa puat tu duk celah tu umur dia oh lu jawab puat dia pandai jawab kalau serigala mai maka ke mapah mai maka ke Mana katanya sunat pahamai makai agak kita rugilah kita ramai-ramai ni rugi sama-sama osbaton -sama tapi saya nak tengok osbaton ni tak suka dengan osbaton osbaton ayat yang kelapai ni lain daripada osbaton ayat 14 la ilaha illallah aturau falamma zahabu bihin Allah lah. Yusuf pun Haa, nanti pun dah aluh, Teng-teng-teng ke dengan kakak lah, Allah, sini kita, Tubik umuh ya, Pakat, kata kudus ada, Pung maki, Kata maku, kau ni, Cobat, kau cobat, Jadi, Gapal dia, Pakat-pakat lepas Aram masing-masing, Pada atas pala Yusuf, Allah, ini saya ambil daripada kata-kata apa? Kata-kata At-Tabari At-Tabari yang kata Selepas Yusuf dikeluar dari ayahnya Yakub, Saudaranya terus memakinya dan memukulnya pakak godah. Dengan bermacam-macam perbuatan kejap Mujek aku lututmu ada belakang Mereka ikatkan Yusuf dengan tali Gaya Yusuf ikat Dengan Yusuf ikatkan tali mana kalau Yusuf berjerik-jerik manggih ayahnya Ya'aqob manggih ayah, manggih ayah Allah serta usaha nak manja-manja dengan kakak ni kakak ni tiap-tiap orang pakai jep lah nak, nak manja dengan ni, hak ni jep dengan ni lutut Allah tuhanlah punya tahu jerik minta tolong pada setengah saudaranya tetapi tidak juga ditolong bahkan ia ditampar diri juga dia ingat hati-hati ni boleh tulangnya, biasa gemik ada lah, ada ya, gemik-gemik dia gemik gemik. ya, pakar dah buat dia, Allah pakar awak mudah pegang baju, soyok baju, kapak hayong jatuh dari telaga Allah tuhan punya tahu serta dikerak tali, malam ikat tali Allah lagi kerak dem jatuh, gelung masuk Allah lalu Yusuf jatuh ke dalam telaga itu pelaga tak tahu dalam Allah tak dapat patat pelaga Allah tetapi dengan pertolongan Allah ia tidak di Allah Alam melekat di sabukkan gaporkan Allah Alam bahkan Yusuf mendap mendapat tis ketua batu dah besar di pantat pelaga itu ada satu batu sah boleh duduk cak atas batu tu Ya Allah semua ni lalu mahafal belakang lalu ia berpijak di atasnya maka selamatlah so, dia tu dia nangis-nangis duk teriak ya, bah iya Allah kalau kita orang tua lagi bagaimanakah dia budak lalu dipanggil oleh saudaranya Yeso panggil bukan panggil nak tolong panggil nak tahu sangkat hidup ke mati Allah dari pihak atas pelaga untuk diketahui apakah Yusuf masih hidup diam nyahoklah ingat ta menyahoklah lah dak da, takok kan nak tolong dia akan kasani takut demo sesak kak, nak tolong dia lah maksudnya menyahut panggil mereka dengan harapan semoga mendapat kesebelasan daripada mereka upa-upanya dengan panggil nak tahu tah hidup ke mati bahkan lu tak kalau lu tak mati lagi mereka usaha untuk menghampaskan batu besar ke turun ke dalam telaga pula nak ambil batu ke telaga tu pula ni cita tabarani uh, tabara eh uh, atbari af supaya membunuhnya tetapi muncul Hadas seorang yahuzan inilah kakak tua yang jangan jangan jangan ambil batu dekat situ kita buat siapa depan kita sekarang ni ya. tak ada nusuh buat ke batu dah. ni dia no ya, atas semua tu filet daripada Allah mahafal belakang Allah Ta'ala jaga menolaknya, menolak. Nah dikatakan bahawa umur Yusuf ketika itu baru 12 tahun, kalau kita tengok 12 tahun budak pahak itu lah, budak ada lagi Nah bukan tak kerti nak cara tubuh pada lagi lah pada umur itu uh, sengsengah ulama kata begitulah. Nah Allah Akbar tapi subhanallah Subhanallah Ayat ni Wa'wahina ilaihi Dan kami wahyu kepadanya Kepada Yusuf Kita tengok sini Masya Allah Wahyu dah Perima wahyu dah Mana kata Yusuf Ya halus lagi ya pi. Bakal Nabi ni Ya kira wahyu dah latunabbi annahum biamrihim hadha wahum la yash'urun maknanya la takhaf jangan kamu takut hai eh, Yusuf aku cara kamu belako patu mu akan selamat patu mu akan nak royak satu hari cerita ni ni nak royak pada abang mu gini, gini gini gini gini satu hari lagi jauh yo ya, lagi Yusuf Yusuf dan nak wislamat dia ke ni ya tapi Allah dengan puak rasul ni ya wak kapak-kapak dia jauh lagi. Jadi syurga ya kia kita dan ada dunia. Jau, juga dah. Ni, ya syurga dan. Apa? Ini ayat Mu'akarayat. Bahagian abang-abang muat kemung ni muayat. Abang mu terlupa sikit lagi ayat tu. ni ini akan berlaku nah. Pada ayat yang ke-58 sikit lagi. Inilah puluh-puluh tahun lagi wahyu yang Abdul Bilalah. Bukan baru, bukan sikit. Abang atuh umat Islam, gapo-gapo lah kita minta hari ni jangan nak ingat atau pain-pain salu Allah Taala nak we billah, kita serah pada dia. Dia ya, bijak kita pada. Yang malat Tuhan behijak kita pada. Tuhan kesial lebih pada kita, kesial pada diri kita. Allah Taala arham daripada diri kita pada kita lagi lebih bijak pada kita daripada kita kita serah pada Allah kita minta kejar kita minta Allah tahu bila serah pada Allah Allah Taala lebih bijak Allah Taala baksiya pada kita daripada kita lagi daripada mak kita baksiya pada kita lagi nah kita asal takut pada Allah Taala asal kita mendekatkan dia sudah jangan gaduh nah, jangan gaduh jangan gaduh tengok ni Yusuf doklah cemas gini dah sepatutnya wow, jadilah lain satu bulan nak duduk ke atas langit tu kenapa? leh nah, tapi tak timah dulu munduk lah ni teriak katanya tiga malam tiga hari leh leh leh leh leh leh leh telaga bukan semalam leh leh maka apa apa Allah tiga malam tiga hari duduk leh telaga leh leh leh teriak yang kita sedihnya puakya tak tinggal leh puakya duduk tepi tu dia gila lah pasal apa, dia nak tengok maksud mana cerita isu ni ya cik belah mati tapi, dah kalau banyak-banyak hari, mati semua Ini tiga hari, tiga hari ni mumah lah, mumah la ilaha illallah, menurut satu riwayat tiga hari, saya tak tahu Allah wa'ala, nah, sebenarnya lah saya pergi ke atas tiga hari tu ya? kemudian Allah Buat dia, sudah buat tu. Klik bahang apa rapat pula. Allahu Akbar. Jadi bahan dah, minta nak mari, nak jaga. Dua-dua. Nah. Wa innalahu la nasihun, ayat sebelah. Wa innalahu la hafizun. Oh, dua ayat dua belah. Nasihun lagi, hafizun lagi. Nasihun ni sakit pakman jiwa, lebih banyak pada zahir. Hafizun zahir banyak pada jiwa. Tak ilah, ayam le o ya wak dengi yo kok yo menangis belakang pakak wak teriak yu yu yu yu teriak pak ya dak sedak cekak dah ya Allah padahalnya pak ya doa mustajab tapi tuha uji ujian Allah ujian Allah nah setara mana mustajab doa pun ujian adalah uji ya qalu ya abana inna dhahabna Hei ayah kami kami ni oh pakak hidup teh wah buat kami Yusof ni kami sodok ngapake? Mesti serigala mereka sesuai dengan zaman tu tu ngapok ya pun wiyaladah sekir. Kemasan belenggi itu. Nah lalu tu lah siapa dia serig itu? Ya bau ni ada firuladah. Ya kata wahai anta bimunin lah nawa laukun kunasadeq. Tapi ayah tak caya kami walaupun kami benar nama ayat tu kami bohong bahasa Tuhan ayat kecil Allah laik bahasa dia walau kunna sadikin tapi kunna kadibin nah kalau kami benar puak ayah tak percaya tapi kami bohong mana begitu lah ayat bahasa Tuhan ayat wa waktu dia awakih hikayat ayat ayat kata puak ayah bohong Tuhan ayat kata puak nah, ayah bohong nah Tuhan ayat katanya wa ma Allah ahkamul hakimin sungguh cara dia bahasa dia bijaklah tuhan ni Allah lalu tu bahasa dia, lah dia waja'u wa ala qamisi bilaminka sebelah ambil baju lom. ya baju ya ya ya, ya, ya, ya pecah belau udah tu baju ni Allah pak belum nak tahu dah telagaib cak bagi Isa Isa tak subjeklah abai atau kalau abang abang kalau abang mati boleh jadi kain kafan <tos> Isa nak kira buat kena mati dia et dia, dia mati je kat dah boleh dikain kafan dia benda tak dengar juga beratur tak dengar juga cabut baju kerjang telahnya baru biar itu tak turun dan telaga Allah akbar keras Allah syantik awal billah mishaytah awal billah mishaytah awal billah mishaytah astaghfirullah wa atu wili astaghfirullah baju risuh yang cabut tu lah tak nak cari sikit apa baju yang cabut kalau jaga, siap bu. Kalau tu lah apa dia? Ya kata balas walaat lakum, amfusukum, amroh. Aku ni sabaz kau. Yus huti belakang, tambah belakang. Nah apa dia? Ya aku, aku e huti ya tambah. Allah Mustaan, alamah, tasifun. Kamu dek kecik ni. Aku nak minta tuh tuh tak ada yang lain. Tak kuasa dah yang lain. Allah Sabrun jamin. Sabron jamin ni susah hai umat Islam, Apa susah tak? Ambil lah dah Sayakub. Nah, susah la keluarga banyak, faita bukan sikit. Ambil dah Sayakub. Doa sabar. Nah, ah Waja as-sayaratu. Nah, habis ah. Jadi Yakub pun dah tiak gitu. Yang kita heran Sabron jamin, apa oh, ya tak tu baik cari, tak tu baik cari nabi SAW alaihi wasallam alaihi salam taip mana nak makan rimah jadi dia cara-cara dia nah kalau kita kata nak cari cari mak gimana dan mana tahu nah jadi serigala serigala makan ambillah lah tak kena sibuk cari lah tak gitu ah subhanallah subhanallah semua tu agak panggi ke belah maaf Allah taala Hatta Allah yudabbiru al-amra min as-sama'i ila dia orang Allah tengah pasir, lah, banyak Fa "Kata Ya Yusuf kata ni, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Masya Allah, Yusuf, Hadarulam, Allah, Buda ahlum airanun ni, Okey, Rasa berak, Semua tu, Allah, Wa asarruhu badar bi Wa asarruhu badar bi da'atan ni, Pua-pua, adik dia, Bawa anak Yusuf tu, Adik-beradik dah ada, Dekter itu ke, kan? Ya marifu, Ya, tapi, dia tak reyak atas Yusufnya adik dia, dia tak ya. Nah, Yusuf pun tak berani reyak kat Tani Abah dia. Tampak teruk nah dah. Separatu Muhammad dah sikit-sikit tuan, kaya tu dah. Kata Ibn Abah, nah, puan ni, Ya tujuan ia nak uji Yusuf tak ada. Ada kira. Nah, uh, dia nak jual, habis da'atan ni nak jual lah. Nak, nak jual dia ng ng amak negak ni nah, aku nak jual ni hak aku dia barang aku padahal sepatutnya jual apa barang boleh telaga mu tahu apa telaga ci cita tu tahu yaar cita ci tahu tahu yaar cerita nah uh, orang ni pun boleh kena dia tak gadak penegak ya bayar gapo ya pang bi 80 dirham Puak ni baru bukan nak jual sungguh-sungguh sangat. Pun kata jual gitu, boleh duit sekedua gitu, mamah-mamah duduk-duduk. Bukan nak tujuah duit, tujuan dia lepas dalam, kepada ayah dia. Tak saya tak saya jumpa ayah dia. Akanu fihi min az ayah tak ada nak duit sekali. Nak ulpas dah ayah Katanya wak apa Yusuf? Tau ayah kata, abang mai itu Ah, tu ha, susuhnya habis dah ia putus asa daripada abai nak tolong dia kalau rakyat kata ni abai dia boleh dia orang ni tak beli nah boleh ke dia mau nak serah kat abai dia ah situ dia bahaya tu lagi yang ambil dia boleh dia jadi susah takut dia tu dibuat kacau oleh abai dia lebih baik dia dijual dan dia gigilah ni daripada keluarga Ya Allah Waqa'ala ya Orang-orang yang beli tak ni Kali-kali jual di Mesir Di tempat jual orang-orang Jual hamba Jadi hamba start Nah, kali jual di Mesir salah seorang yang menteri ke ni Mari nak beli Orang-salah yang Jual mahal ya habis mahal oleh hendak dia orang ada ruik menteri kawang ni ya boleh boleh orang lain tambah padah boleh tak lain buat mahal-mahal budak comel isu jaga kat okay? nah jual mahal nah bukan kopi-kopi tak tadi menteri ni hak nama atfir ke at begitu katfir ke atsin gitulah orang Arab ya kalau itu yang panggil yang bunyi gaga gitu katfir katfir gitu abun se atfir, atfir tu beli belingah gamah Anak dia di menteri ada duit banyak. Wah, nak dia tak ada anak. Kelak dia ya ke bini dia. Kata, "Wah, nah. Caralah mo anaklah anak dia ni. Nah, mudah-mudahan kita boleh buat anak kat. Jangan pada pada kita banyak. Kata dia tak ada yang dipunah pada kena sungguhlah. Usah ni boleh pada pada orang banyak benar. la ilahe illallah yang fauna yang fa dia memang weigh padah sangat. Au natakhru walada. Tapi Zaleiha ni bini Yusuf bini menteri ni dia tak ada anak. Menurut riwayat katanya dia tak biasa duk subuh dua orang. Allahu akbar. Satu riwayat. Tak biasa dak. Tak ada bahasa berlaku perkelamian tok laki yang bini dia bining gitu ah. Ya. Ning kali kita tengok sebab nak boleh ada Zaleha ni jadi gila kau Yusof ni. Khabar dia ya tak? Tak ada tak ada hasil lah, tak ada apa tak ada boleh nafkah. Balik balik nafkah batin daripada suami dia. Menurut satu cerita yang agak kata tak boleh terima cerita tu. Saya dok kaji tadi. La ilallah Tak apa Zaleha pun anak camik tak ada apa ambil payah ata setengah nama Ra'il atau setengah nama Zaliqa dua-dua nama nah Ra'in Sa Zaliqah Sa dia baru cerita cerita macam-macam belakang kat kan? Allah ha nah, jadi masyhur pak dalam sejarahnya Zaliqah nah Ra'in tak masyhur mana ab nah, jadi boleh pergi ke menteri tu daripada telaga Gedd umuh rasmi anak tak ada. Menteri selendok sahabat tu Allah Taala kata wa kadzalika makanna li Yusuf. Ni makanna kali pertama ni. Makanna li Yusuf pak tak ada umuh, mak tak ada, ke apa boleh pak baru, mak baru kasih pada dia habis-habis kasih. Pak dia kasih semua pak ni. Pak ablin Nah, pak ajuan pak kasih ke dia. Pak ablin pak kasih lagi. La ilaha illallah Wa alamahu Li yusufil Jadi babau boleh nyawa So lah hidup umur orang apa tak apa lah Ingat kepo, ingat kemas Ada orang nak ada tu Tapi kuanya hidup Boleh nyawa sikit Setara mana pun Orang ni hidup umur orang lah mana Setara mana orang awak malak Nanti lawa muhita sendiri Dangan-dangan pun tak boleh lawa Tak boleh tengok dah atau dok mana tak henti nak tengok dah kata budu aluh lagi bukan umur 13 tak tahu nak keluar kat manalah ah walin'lamu walinu'allimahu min hadis Allah Taala kata kamillah yang memperteguhkan kuduk kayu usut tu ditanam se dan kami nak mengajar dia akan tak bemipi dan ini salah satu cara yang nak ganjing masalahnya dok legok sikit lagi dan sebagainya. Wallahu waliban ala amri. Ninnu ya'ata Allah Taala ni maha kuasa atas mengurus segala. Likuliku liku, liku tu wala siaga naik mending apa? Ni al-ghalibun ala amrih. Allah. Walakin aktsarun nas la ya'lamu, ya manusia tak khabar apa, -apa pun makni Allah Taala kuasa. Itulah hari ni kita mengaji seketuk, lepas tu kita mari pakat nak komen gapo masa ada lagi 15 minit. Apa ada nak tambah dana boleh da, Ataupun nak tanya nak boleh InsyaAllah ta'ala Supaya kita tu boleh Buasa je lah Dan kita ngaji untuk berimmi Ini sejati ini cerita sungguh Bukan dongeng Bukan hadith Cerita Quran Al-Qisas Al-Quraniyah Ini Kala Allah wa sadaqa Allah al-Azim nah sungguh benar cuma boleh hadih kita pahal tu tak apa 100% supaya kerana Allah ke kan, wallahu alam ha kita usaha cari daripada tafsir-tafsir ulama Allah taala Allah sebenarnya lah makna tiap-tiap tafsir saya tu saya buh Ibnu Abbas ibnul Ibnu Jazzi ke Ibnu Qayyim ke Tsir Qatadah Mujahid apa ada semua. ini cara saya buat tafsir supaya umat Islam pakat yakin kata ini bukan hak saya saya sekadar kata nakab kata Adama tu supaya kita yakin kata kita pakat ulama nah ratus-ratus ulama yang kita pakat bukan 2, 3, 4 ulama nah, insyaAllah ta'ala eh hey, umat Islam marilah kita pakat fikir dengan sungguh ini ayat Allah jangan kita main Nah siapa-siapa tafsir ayat Allah dengan pendapat dia walau kenal pun tak boleh juga nah, kalau tidak ada kaedah yang mati dan tidak ada perkataan yang kita boleh refer atau rujuk padanya. Nah, falyata bawa maqadahu minan maka hendaklah dia tu bina akan mahligai dalam api ni lah Kalau dia buat tafsir, saya bukan senang mana buat tafsir. Habis-habis sakit panggul buat tafsir. Abai kita tahu kata benda ni ni bukan mesti ialah syurga semacam dak. Jalan neraka pun nak buka sokmo. Takut kita tu. Nah, oleh tu saya beringat sebanyak mungkin. Nah, hey, ulama-ulama, inilah perjalanan yang saya buat untuk umat Islam zaman ini Wallahu taala alam bis-shawab. Nah, maka sekali siapa ada <tos> eh? <tos> Bunyamin dekat? <tos> ada. Eh? Bunyamin sekali ada dia? Bunyamin dak, ada dak? Bunyamin dak tu mau sekali sekali dengan kali Yakub. Dikana ada Bunyamin sore lagi bawa-bawa boleh dak ya. Nah, ha, uh, wallahu Siapa nak kata gapa lagi? saya Sekali Haman hmm. ada tak hmm. lik? Dia nak tanya apa? Hmm. Ta'ala kasih <tip> Saya nak lepas tu. Pasal berita-berita apa? Uslub, uslub. Kita ada terbiah-terbiah. anak nak kita ni kena kita pakai juga uslub. Nak berita. Ayah, biar ialah kau. Mak nak ibu bapa nak nak ni banyak. Nak nak banyak. Siapa yang suruh nak lari? banyak. Sebab tu anak banyak anak tak boleh tudunglah. Bawa ayah masuk anak tudung. Bawa mak masuk anak tudung. Jadi nak duduk sekali-sekali payah sikitlah. Eh. Sebab ialah apa? Suruh lelaki, suruh lelaki. If'al eh, la takan. Eh. Tapi eh, Quran ni hajat kita, kita ibu bapa ni kita pakai duduk dengan anak kita Dengan pesos kita wak halaqah dia misalnya kita duduk rumah ni lepas kita duduk wak halaqah ni kita nak nak, nak make, uh, sejarah misalnya nabi Yusuf ah kita wak halaqah rumah dengan anak-anak wak bising kisah. Dalam-dalam celah-celah kisah tu kita boleh nak ngubui, nak ngubui petdah, nak ngubui taujih ngubinya. Ah sebab banyak tu ni budak-budak budak-budak anak-anak tu jadi kecek dengan ibu bapa. Juga start tu dengan jalan sini kalau kita kecek dengan ibu bapa, malah Jawa. Malah Jawa dan kecek tu dengan. Sebab apa dak dengar? Sebab kita ila kita dengan anak ni suruh lari, suruh lari. Patu semua orang dah sedar nak <coughs> duduk ila bahawa tu nak suruh hang lari. Dan ifada dafa ifala dafa. Kemudian ayat yang ketiga ni kita boleh melakukan apa? Kita buat apa anak-anak kita muat ini? Wahala basic? Baca sejarah, baca Qisas Dan ayat anak-anak ayat yang kelima, Inna Shaitan Al Insan I Adumul. Ini, ini hujahnya jelas jadi. Takid ya ni tu haiyo takid gato inna batu ashey ponadin isani jumlah 9000 ah adubun akbar adubun batu mubin habislah atas stru stru ah ni hinawi nawi nawi nawi maknus ya inga semua ni inga ah idan kullu Naksin <todak> Fi hayati insan Kullu naksin Fi hayati insan Masdaruhu syaitan Ikut bagi hakumen kita ini Sebab dia di sini Syaitan Dan yang Ah, Al-adlu Kita ada dengan nah kita Misalnya kalau kita masuk Rumah Alhamdulillah, nih Alhamdulillah juga. Bagi ta... kucuk, kita kucuk, mana? Kita kucuk semua. Mana? Kalau kita wui pith, wui, uy... wui. We... Ah ha. ni, mana? Dua semua dua puluh. Nah, ilah, ulama kata ilah kalau ada sebab. Mana? Ah ni najah, mana? Kita wui. Ah ni, beli kak adik ni. Hadiah ni sebab dia najah. InsyaAllah boleh jadi hajjah sepajar pun Lakin kalau kita buis saja saja untuk dia itu Kena tukar Al-adlu Bainal-abna Al-adlu al bainal-abna Wajazakumullahu khairan ala itahatul fursa Allahumma salli wa sallim ala adab dina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Tak <tut> sah, saya ingin berhati-hati Orang Kena bersama-sama bagi saya Kena bersama-sama bagi saya Orang-orang tahu Keputu <tut> kan ada TV ni. Kita berskala dah ada kita bagi banyak free. Ada sebab keperluan ni ada sebab kita ada boleh ni kantop apa ada kantop apa, air lemon tak ada apa anak-anak. Tak ada jawapan, ada ada headphone. Nah, insya-Allah. Nah, kaedahlah nak nunggu satu sekali kaedahlah dia untuk anak, anak ni ada saham nama Nah, uh, allah ada apa lagi? Ya, hmm, nak tanya apa? Seka. Okay. Seka. Okay. Dia okay. minta kenduri. Ya, sebenarnya apa? Kita dikit-dikit dia. Dia dia ada mimpi sebelah tak, dekat. Sini kalau tak. Lalu Yusuf dia tak tak kena aku dia gitu hal lagu tak jadi kena berubah gitu dia dia ada kena boleh jadi kita sebab tentu gitu. saya tak salah lagi penyangka dia ya dia kini happy tak tanya kata kita ni dia sudah with him dia yeah. budak-budak lagi kata nak yeah. berlaku. Gitu. Yeah. Tapi kita dia tu panjang okay, agi akil. Sepatah belake dia nak menjadi subalah su kan? tu. Jalleh ke tak jalleh tu, satu rasa Ya. Ya. Tu hikmah Allah Taala yang kita tak boleh nak baca lah tu dah. Hmm. Allah Taala nak bawa seorang hamba dia yang menjadi rasul ni liku-liku hidup tu di bawah kuasa Allah wallahu aliman ala amrihi tu tak ada siapa boleh kuasa nak nak nak bincanglah pendeta tu nah kena yang ya, dia sebab-sebab sebab-sebab tu subhanallah ialah punya tahu kita tahu wallahu alim ada siapa nak boleh jawab tak boleh siapa nak jawab ada Siapa nak tanya apa lagi? Saya tanya ayat yang dua Haa, ayat kedua, ha, ayat kedua di mana? Dua, dua, dua, dua Ho'eh ni kena bunuh akar yang sejahtera lah Haa Lepas tu, pemuda-pemuda kita duk Lekak dengan dadah tu, ada akar yang sejahtera Betul lah Itulah Di antara marinya Khamar Agak baik, gapa baik Punya ni usah akal Bila usah akal tu Kerajaan -kera tak Tak adil lah eh? Jadi bagi dia tu Kerajaan -kera tak ada beda apa Sebab akal tak ada Nah Alakum al ta'akilun tu Cedera akal dia tu Suka kuatnya Darak-radak akal dia tu. Hmm. Kalau dia bijak Turun jadi Tengah-tengah Atau bawah Kedatul lah eh? Jadi sebagai merusakkan akal tu kerja Syaitan lah Nah Sebab syaitan ni Ya dimula turun lagi. Turun Quran eh, tu Jibril dah hak turun. Karena malaikat lain tak kuasa nak turun. Kalau sekadar seorang Jibril boleh kuasa empat gagah. Naik atas sayap dia tu. Syaitan takut dia. Nah, tak serupa dengan malaikat lain. Dah lah lalu tiga sayap, empat sayap. Tak ka tak tak tak kuasa nak Iqra'. Eh. Padanya ngena ni syaitan. Nah, lalu itulah ada tu sampai tujuh puluh ribu 70.000 waktu ramai Quran surah al-an'am misal 70000 turun um, ramai. Sekaligus waktu turun. Um. Nah, maka setengah daripada juga. Nah, maka kita tu uh, yakin katanya uh, di antara uh, musuh jelas molarnya iaitu syaitan. Syaitan ni dia tak sahih turun dulu gitu. Nah, kalau turun tak sahih betul, nabi tu tak sahih riwayat. Ya. Nah, Ya ayyuhar rasul semua nah nabi bima kut syaitan kepada semua umat dia walau ini satu hijrah sangat payah Abis itulah kita kena jet ni dia lama 700 tahun Nah, kena jet Nak lewat hari Qur'an Jalan malam Untuk nak tanda bu'ayaknya Tak ada apa Nah ah, Kerana apa? Kerana dia kena jet di syata La ya, ilaha illallah Lepas tu kau kurang dengan akar. akar ni kena duduk sembuh Dengan kena duduk Duk baji dengan ilmu-ilmu Allah. Bahawa akar cedik lagi Ngaji nahum Ngaji ngaji gapa, Ngaji Ngaji saraf mengaji alat-alat bahasa Arab bagi orang orang bukan Arab khususnya lah bagi orang Arab tu pun boleh kena ngaji juga tapi kita tengok katanya puak-puak sahabat tu tak nak mengaji pun tapi dia kecil kena belakang tapi pehar Quran cukup belakang tapi orang-orang belakang ni kena ngaji dah nah khususnya pada orang nak tafsir Quran tu mesti kena pehar ilmu bahasa supaya nak lebih tajak akal dia la'an lakum takkilu dia tu tajak daripada orang tak ada ilmu bahasa Allah taala. Nah. nah tu. Itulah lebih kuat ada siapa nak tanya apa lagi? Nah. Uh, insya mudah-mudahan nah kita hari ni 21 ayat. Nah, semua dah 111 ayat. Ada lagi 8 ayat lagi. Insya-Allah sekali lagi uh, halaqah yang ketiga dan nah, belum itikaf. Lepas tu kita akan buat dah itikaf pula. Lebih lagi kita hubung lepas raya insya-Allah taala berhari satu. Nak pakar cari kitab dulu hari ni. Nah. Kitab ni insyaAllah ada jual di masing-masing tempat lah tengok. Eh, supaya kita boleh pakar. Sebab saya boleh dia nak terjemah. Sudah dah kita tahu. Ha-ha penegaan ni. Ha-ha apa uh, pencetakan ni. ada orang, orang ada carak dia. Nah, Allah Alam. Kedatulah mudah-mudahan semua kita ma'al Quran, ma'al Quran, ma'al Quran. Ya'lanallahu iya'kum min ahli al-Quran Al-lazina hum الله wa khasatu A'kulu qawlihada Wa astaghfirullah alihi wa amri ilallah Inna allaha basiru bin alaihi wa alihi wa al alamin Wa warahmatullahi wabarakatuh يا الله يا حكيم اوه من